Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai Ahi ulti, selamat datang di channel perindu surga. Keutamaan salat sunnah qobliyah subuh dari Aisyah Radialohu, Anha Nabi Solahohu alaihi wasallam tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah dua rakaat sebelum subuh, hadis riwayat muslim nomor 724. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. membaca ketika salat sunnah qobliyah subuh surat al-Kafirun dan surat al-Ikhlas, hadis riwayat muslim nomor 726. Rajin menjaga salat sunnah qobliyah subuh, keutamaannya lebih dari dunia dan seisinya. Dari Aisyah anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dua Rakaat Fajar, Salat Sunnah Qobliyah Subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis Riwayat Muslim nomor 725. Semoga kita semakin semangat beramal solih. Hanya Allah lah yang memberi taufik. Terima kasih.